Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susafrina Molisa dari kelas 3E akan menjelaskan mengenai heboh sastra. Majalah Sastra sudah terbit pada tahun 1960-an Namun pada zaman Orde Lama menjadi bulan-bulanan Lekra Dan akhirnya terpaksa berhenti pada bulan Maret 1964 Setelah dibubarkannya Lekra pada November 1967 Diterbitkan lagi dengan redaksi Darjaf Rahman, H.B. Jasin, Muhlil Lubis, dan Hansat Rangkuti Namun penerbitan hanya berlangsung hingga Oktober 1969 Namun penerbitan hanya berlangsung hingga Oktober 1969 karena kasus pemuatan cerpen Langit Makin Mendung Ki Panji Kusmin Pada edisi Agustus 1968 Tidak lama setelah terbitnya cerpen tersebut Timbulah protes sekelompok masyarakat Islam Di Sumatera Utara Yang menganggap cerpen tersebut Menghina Tuhan Dan merusak akidah umat Islam Dengan alasan di dalamnya terdapat Personifikasi Tuhan dan Nabi Muhammad Akibatnya Kejaksaan tinggi Sumatera Utara melarang beredarnya sastra edisi Agustus 1968 dan kantor majalah sastra di Jakarta didemonstrasi sekelompok orang. Cerpen tersebut mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad yang ingin melihat dari dekat kehidupan mutakhir di dunia yang semakin sibuk dengan kemaksiatan dan intrinsik politik. Dengan seizin Tuhan terbanglah Nabi Muhammad bumi dengan kuda sembrani yang dikawal Malaikat Jibril. Adapun kisah selanjutnya adalah sekisah perkembangan politik di Indonesia yang semerauh dengan tokoh pemimpin besar revolusi Atau bisa kita singkat PBR yang sibuk dengan intrik-intrik politik Serpen Langit Makin Mendung sendiri sebetulnya adalah bagian pertama dari sebuah cerita panjang Akan tetapi karena timbul heboh, bagian keduanya tidak dimuat di majalah sostra Sementara itu, Kipanji Kusmin pada 22 Oktober 1968 menyatakan mencabut cerpen tersebut dan menganggapnya tidak ada. Sekalipun pengarangnya sudah mencabut cerpen tadi, majalah sastra masih tetap berurusan dengan pengadilan. Kipanji Kusmin sendiri adalah samaran yang nama sebenarnya hanya diketahui oleh redaksi majalah sastra. Dengan kata lain, semestinya Kipanji Kusmin lah yang mempertanggungjawabkannya di akan tetapi karena redaksi majalah sastra dalam hal ini Hebe Jasin tidak mau membuka identitas Kipanji Kusmin yang sebenarnya Maka Hebe Jasinlah yang harus berhadapan dengan pengadilan Proses pengadilan perkara ini berlangsung di Jakarta tahun 1969 sampai 1970 dan cukup banyak menarik perhatian Hal ini disebabkan karena peristiwa ini baru kali ini sebuah karya sastra diperkarakan dan yang diajukan adalah tokoh penting dalam sastra Indonesia, yakni H.B. Jasin. Keputusan pengadilan Sumatera Utara Maret 1968 menjadikan H.B. Jasin dipenjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Terhadap keputusan tersebut, H.B. Jasin mengajukan banding, tetapi keputusan berikut tidak tersebut meninggal dunia Pada 11 Maret 2000 di Jakarta, peristiwa yang dikenal dengan Heboh Sastra dimuat dalam buku pledoi sastra kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung karya Kipanji Kusmin, karya Muhyiddin, Muhammad Dahlan dan Mujid Hermani. Buku tersebut berisi cerpen langit makin mendung secara lengkap juga dimuat proses verbal kejaksaan agung dan pembelaan H.B. Jasin di pengadilan. Selain artikel-artikel yang membela H.B. Jasin yang ditulis Wiratno, Sukito, Tasrif, Busrelu Anto, A.A. Muhtar Lubis, dan Aji Presidi. H.B. Jasin sendiri menulis buku Hebo Sastra. Pada tahun 1968 Suatu petanggung jawaban 1970 Buku ini menjelaskan dua kemungkinan Tentang siapa Kipanji Kusmin Yang pertama adalah Kipanji Kusmin adalah H.B. Jasin sendiri Sedangkan kemungkinan yang kedua Pengarang Serpen itu adalah Penulis pemula yang tinggal di Yogyakarta Dan tengah kuliah di Sebuah universitas Islam Berikut teman-teman bisa melihat Sebuah buku Hebo Sastra Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.